Aura dari ratu wajahnya Bunda Lesti pun semakin bersinar Semakin aur-auran Masya Allah Mudah-mudahan Bunda El selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Kemudian kita lihat juga bersama berikutnya Cidukan video BBL bersama Papa Bilar Masya Allah banget ya Abang El memang selalu bikin salvo keluarga Konoha Apalagi dengan aksi lucunya Aduh Masya Allah banget ya Ini mah jagoan panda. Dan terlihat PBL dia semakin aktif dan sangat pintar sekali Masya Allah Ini selalu membuat kita bahagia setiap hari Melihat aksinya Abang Fati. Aduh, latihan vokal persahabatnya Masya Allah Lucu, gemes, dan makin ganteng Masya Allah soleh. Kita lihat juga persahabat di kolom komentar Begitu banyak respon yang positif diberikan Di antaranya dari akun Fira Hartati245 mengatakan Masya Allah Abang al kamu tuh ada aja gayanya buat onti-ontimu auntie selalu merindukanmu Abang lagi belajar vokal dan goyang Gak lama lagi Abang al mau launching lagu baru nih Jangan lupa trendingkan ya onti-onti Masya Allah tuh lagi latihan vokal katanya Abang L Kita lihat juga persahabat ya komentar selanjutnya dari akun Hayriani Anskurha Penerus bunda nih penyanyi sambil joget katanya tuh Masya Allah, pinter banget ya Abang Fatih Selalu membuat kita bahagia pastinya Kemudian kita lihat juga persahabatan. Untuk selanjutnya ada judul Vitamin dari Leslar Family Langsung di depan Kaabah Masya Allah Ini di Inggrisnya Tentunya Mbak Seni Pernama Sari Masya Allah untuk Leslar Family Mudah-mudahan Next bisa kembali menunaikan ibadah umroh dan haji Keluarga kecil Leslar Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Amin kita lihat juga persahabatnya begitu banyak respon yang diberikan di antaranya dari akun Instagram Yulianto Inda mengatakan hm, bagus banget usahanya saya apresiasi sekali ini Allah banget ya walaupun ini editan kita tetap bangga dan pasti tetap bahagia sekali Alhamdulillah Mudah-mudahan inilah kesengan kita selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Selanjutnya juga bersahabat, kita lihat di unggahan terbarunya Official ali Collection, salah satu fanbase dari Lesti Lovos. Ini ada sebuah kalimat DM nih bersahabat ya, dari akun Lesti Kejora. Di situ kalimat dm nya halo kak, maaf baru buka DM? Maaf ya kak? Karena terlalu banyak notif, jadi saya kurang terpantau untuk komentarnya. Tapi sebagian ini sudah saya hapusin untuk komentar buruknya. Sekali lagi, maaf ya, Kak, bisa infokan ke teman-teman lain kalau saya udah nonaktifkan komentar untuk beberapa postingan. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis. Persahabatan di unggahan ini saling mengingatkan. Jika di postingan kita banyak yang komentar tidak baik, diingatkan bagi pemegang akunnya. Terima kasih sudah respon. Pantau terus ya, soalnya akun sudah puluhan ribu followers. Teman-teman, ya, saling mengingatkan. Bila mana ada komentar tidak baik, yuk sama-sama kita tentunya bersihkan biar tidak ada komentar-komentar buruk mengenai idola kesayangan kita. Saling mengingatkan dalam kebaikan itu luar biasa. Kemudian juga perselahabat kita simak diunggah nih guys-nya Babi semalam. Papa Binar mengunggah video perselahabat Kia ya, mendapatkan hadiah meval dari Kobas. Nasya Allah, Kobas emang the best banget. Selalu memberikan kejutan untuk warga Konoha dengan memberikan hadiah meval untuk Leslar. Mudah-mudahan berkah barokah untuk semuanya. Dan bismillah, mudah-mudahan ada kejutan baik, kejutan baru mengenai Leslar Entertainment. Kita selalu menantikan dan selalu menunggu kabar baik itu dari idola kesayangan kita Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh